Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua kembali lagi ke youtube channel aku Elin Herlina Alhamdulillah aku bisa share lagi aktivitas aku di bulan suci ramadhan Gimana nih teman-teman puasanya pada lancar kah semoga semuanya pada lancar ya teman-teman diawali dengan jemur handuk gitu ya teman-teman aku selalu jemur handuk di depan rumah aja biar deket gitu ya kalau ke atas tuh eh, itu ya terlalu jauh gitu kalau mau mandi nanti harus ke atas dulu kan ribet ya teman temen susah gitu ya jauh-kejauhan dan ini anak aku yang cowok udah sahur hmm, lagi eh, apa ya main hop gitu ya dan anakku yang kecil masih tidur alhamdulillah anakku yang eh, cowok selalu puas ya teman-teman belum bolong-bolong gitu alhamdulillah eh, sampai saat ini lancar itu ya semoga sampai 30 hari nanti lancar gitu ya amin dan ini aku beberes uh, setelah sahur gitu ya teman-teman setelah sholat subuh aku bangun pukul 3 uh, dini hari gitu ya teman-teman nggak masak ya teman-teman cuma nyiapin uh, ngangetin gitu dan nyiapin sahur dan setelah itu aku sholat subuh dan lanjut, aku beberes. Aku pengen beberes pagi-pagi gitu ya, teman-teman, biar siangnya bisa bersantai gitu ya, teman-teman. Dan ini lanjut, aku uh, beresin meja makan aku nih, berantakan banget, banyak sekali gelas-gelas berserakan. Dan tadi juga ada sisa gorengan ya aku simpen aja biar nanti bisa diangetin ya sore gitu Dan ini sambil aku lap-lap gitu dan ini aku mau tutup gitu ya tudung sajinya biar enggak ada debu Dan ini lanjut aku mau ngepel ya tadi pasnya punya enggak aku rekam ya teman-teman takutnya memori hp aku kepenuhan ya seperti kemarin sebenarnya ada video banyak gitu ya pas video yang kemarin aku bilang mau dibagi dua gitu cuma memori hp ku kuat ya teman teman ngeblank gitu jadi aku hapus sebagian di videonya jadi e, aku gak upload video kelanjutan yang kemarin Mohon maaf ya, teman-teman, terkadang HP aku tuh emang hmm, kepenuhan gitu ya. Memori HP aku tuh sedikit banget. Sebelum lanjut ke video, mohon dukungannya ya, teman-teman, dengan cara like video aku, komen, dan subscribe ya, teman-teman. Terima kasih. Uh, dan aku juga mau sapa-sapa nih teman-teman semua semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya dilancarkan segala urusannya amin dan aku juga ucapkan terima kasih yang udah mau mengklik video aku yang sudah like yang udah mensubscribe dan yang udah membagikan video aku di tab komunitas teman-teman ya teman-teman terima kasih banyak tanpa teman-teman video aku mungkin tidak akan berkembang ya teman-teman terima kasih banyak dan ini alhamdulillah hotelnya udah selesai selesai dan ini anakku ketiduran lagi ya teman teman padahal nanti siang eh, anakku sekolah tadi aku udah suruh jangan tidur lagi eh malah tidur lagi ya teman teman tapi untungnya sih hmm, sekolahnya masuknya pukul 8 gitu ya teman teman Gimana nih di tempat tempat teman teman semua eh, anaknya masuk pukul berapa nih teman-teman bisa tulis di kolom komentarnya ya dan ini lanjut aku cuci-cuci piringnya yang tadi aku beresin mohon maaf ya teman-teman di videoku di, di daginganku selalu ada ayam suara ayam maksudnya Hmm, karena rumah aku deket sekali ya sama rumah ibu aku dan di pinggirnya tuh ada kandang ayam gitu jadi suka berisik ya teman-teman apalagi aku ngedabingnya subuh-subuh gitu nah ini lanjut ya ke videonya cucian aku segini gitu hmm, tadi magrib aku juga udah cuci dan aku skip aja ya teman-teman karena durasinya takut aku ya, kepanjangan. Dan ini alhamdulillah udah selesai. Uh, lanjut aku lap-lap siksingnya ya teman-teman. Dan aku juga mau beberes dapur sederhana aku, dapur yang belum beres gitu ya teman-teman. Mohon maaf, dapur aku emang seperti ini, masih kotor gitu ya teman-teman belum semuanya beres gitu oh ya teman-teman uh, aku kemarin tuh ada yang komen gitu ya uh, aku katanya gak nonton full di video beliau mohon maaf ya teman-teman uh, terkadang aku emang gak full gitu karena kadang hp aku suka direbut ya sama anak aku tapi aku kadang suka balik lagi ya teman-teman untuk lanjut video uh, nonton video teman-teman gitu. Itu juga kadang-kadang ya teman-teman enggak se enggak sering kok. Cuma kemarin ada cowok gitu ya marah-marah sama aku. Eh uh, kenapa enggak nonton full gitu ya teman-teman. Mohon maaf ya. Uh, aku emang salah ya gak nonton videonya full gitu tapi menurut aku nggak usah juga marah-marah ya teman-teman karena setiap orang tuh emang ada uh, kendala gitu ya teman-teman dan ini alhamdulillah aku udah beres-beres sama pekerjaan aku dan lanjut aku mau jemur pakaian aku Alhamdulillah aku nyucinya sedikit gitu ya teman-teman nggak terlalu banyak ini aku ganti uh, nyuci spray gitu ya jemur sprayin aku udah ganti gitu dan ini lanjut jemur-jemur uh, pakaian yang lainnya dan setelah ini aku mau nganterin anakku ke sekolah ya teman-teman dan di sini cuacanya selalu hujan ya teman-teman masih hujan gitu hampir tiap hari hujan dan ini alhamdulillah jemurannya udah selesai oke okay, teman-teman uh, sampai di sini dulu untuk video kali ini terima kasih yang udah menonton video aku jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe aku gak maksa teman-teman untuk uh, nonton video aku pul ya teman-teman terserah teman-teman aja aku gak akan maksa oke okay, teman-teman sampai di sini dulu mohon maaf bila ada kesalahan di video aku kata-kata aku Mohon maaf ya teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.